jadi jangan lupa saksikan video ini bersama-sama dengan teman oh, kalian bantu share-share nya like, komen, dan subscribe oke okay guys masih panjang tag nya masih belum selesai jadi di hari lain kita akan lanjut lagi kita selesaikan scene yang dia ngasih tas dulu sudah bulan baru Kerjaan kamu udah semua? Nah. Kerjaan semua? Sudah pak Bagus Karena cuaca Mau sudah malam Break Karena video ini kreatif Dari desa Peraman Anak mudanya kreatif-kreatif Ini Kameranya tidak terlalu bagus jadi Maafkan kalau kualitas gambarnya tidak terlalu tajam jadi kami banyak audio juga yang bocor jadi maaf kalau videonya tidak terlalu memuaskan tapi insya Allah editannya kreatif oke saksikan guysnya